Beliau bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berapapun jumlah rezeki yang beliau dapat, beliau selalu saja bersyukur.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 Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Satrio Piningit yang hidup di dua alam. Tentunya bagi saudaraku semua, banyak yang sudah mendengar informasi yang beredar di video YouTube maupun dari cerita-cerita dari berbagai sumber bahwa Satrio Ningit selain berinteraksi dengan manusia Beliau juga bisa berinteraksi dengan kehidupan alam kegaiban, yaitu dengan makhluk Allah, Tuhan semesta alam dari golongan jin. Untuk itulah. Satru ningit disebut sebagai orang yang hidup di dua alam, yaitu alam nyata dan alam kegaiban. Beliau bukan berarti sering keluar masuk ke dalam kegaiban beserta raganya. Namun, yang dimaksudkan adalah bahwa beliau hidup di dua alam itu adalah berinteraksi saling keterkaitan antara kehidupan manusia di alam nyata dan kehidupan di alam kegaiban yang dihuni oleh makhluk jin. Karena memang beliau adalah satu-satunya manusia pilihan yang hidup di akhir zaman yang diberi kelebihan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga beliau dapat berinteraksi dengan dua alam sekaligus. Baik kehidupan nyata, atau alam manusia, maupun alam gaib, atau kehidupan golongan jin. Namun yang perlu dipahami adalah, beliau berinteraksi dengan alam gaib itu, atau golongan jin itu melalui sukmanya, bukan raganya, atau fisiknya. Beliau memang memiliki banyak kelebihan. Antara lain, kelebihan beliau adalah beliau memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan alam kegaiban atau yang disebut dengan alam halus atau yang tidak kasat mata. Namun, kelebihan yang dimilikinya itu adalah Amanah pemberian dari Allah, Tuhan semesta alam, kepada dirinya semata-mata untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai macam masalah yang dihadapinya dalam kehidupan di dunia ini, karena beliaulah orang yang terpilih sehingga sukma yang ada pada diri beliau mampu berinteraksi dengan alam kegaiban tanpa mengalami suatu permasalahan apapun dan tanpa mempengaruhi jasad atau fisik beliau. Mungkin hal itu bisa saja berdampak buruk pada orang-orang awam yang biasa seperti kita ini. Bila hidup di antara dua alam, maka pikiran, kesadaran maupun mental dan seterusnya tentu akan dipengaruhi oleh kehidupan dua alam tersebut. Namun karena beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah Tuhan semesta alam dan diberi kelebihan agar dapat berinteraksi dengan alam manusia serta alam jin, maka beliau tidak berdampak apapun. Untuk itulah, banyak yang menyebut beliau Merupakan orang yang hidup di antara dua alam. Yaitu alam manusia atau alam dunia dan alam jin atau yang disebut dengan alam halus. Ataupun alam kegaiban. Namun, perlu dipahami bahwa beliau berinteraksi di alam kegaiban itu dengan golongan jin melalui sukmanya. Beliau bukan dengan raganya. Beliau berinteraksi bukan dengan raganya atau fisiknya, namun hanya melalui sukmanya saja. Tentu hal ini bila dijelaskan secara keyakinan akan sulit untuk diterima. Namun bila kita kaji lebih dalam bagi orang-orang yang belajar tentang ilmu tasawuf yang sudah mencapai makrifat yang sudah tercerahkan tentu akan paham yang namanya jenis-jenis roh manusia itu sendiri. Timbul pertanyaan, Kenapa bisa begitu? Mengapa hal itu bisa terjadi pada diri beliau? Jawabannya adalah, Karena beliau orang yang dipilih oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tentu saja sudah dibekali Dan diberi kelebihan-kelebihan yang mana kelebihan itu hanya diperuntukkan kepada beliau sebagai cekasihnya, sebagai pilihannya, bukan kepada yang lain dalam hal ini, yaitu manusia biasa. Jadi, untuk dapat melakukan semua itu tanpa berdampak buruk kepada dirinya, Itulah kuasa dari Allah Tuhan semesta alam. Yang maha hidup, yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha sempurna. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Semuanya tunduk pada ketetapan yang sudah ditentukan. Kadang-kadang sesuatu yang terjadi akan sulit dipahami, serta sulit diterima oleh akar maupun logika kita. Namun, begitulah kenyataannya, bila Allah Tuhan yang Maha Kuasa sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil baginya. Semua itu bisa terjadi.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 Bagi beliau, rezeki yang didapat itu bukan karena banyak atau tidaknya, namun bagaimana mensyukuri semua apa yang diberikan Allah, Tuhan semesta alam, kepada dirinya. Demikian yang saya sampaikan, bila bermanfaat disimpan.